tresno kau tersakiti sendiri Balonku ada lima Wo. Heh, kalah duane cah cilik kuwi to. Balonku ada 5 tapi versi Chinese. Weh. Keren. Disesuaiin karo bajune, Mas. enggak okay, lha iki. Oh, dadi nah, balonku ada lima ning Cina. Versi Mandarin ya. Poh. Oh. Satu nada. Kalau yang rendah aja enggak usah, yang tinggi-tinggi ya. Heeh. Oh. apa okay. okay. Mas, Mas? Apa C. Napa C? jajal D piro, D piye? So malah ngetes orkes iki jane piye orang <tuk> Se Seber Mas? Mas. Eh, hey, ya. <laughs> oh oh. kau lu hamsungi tak kaget oh. hatiku sangat kau fall on tu empat aku pegang elas elas kam sya se se si o <laughs> Biasalah Cino nak hmm. Nikula, hmm. versi, versi Mandarin ya. Versi Mandarin, oh, iya, iya, iya. Sa, versi versi Ayo versi You are beautiful, oh. beautiful, oh. beautiful. Oh. beautiful. Oh. Okay. kamu mentul, mentul. <laughs> kamu cantik mentul. Dari dahulu. sakit iya ampun wih lurah-lurah so bengkok barang tak bengkok ya perkara sponsor obat cacing iki iya, iya, iya, iya, iya, aku, seneng aku iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Mm. Iya, bisa, bisa, bisa, bisa. Memang tapi dimat tapi cepat. Tapi, cepat, cepat, cepat. Tapi, singku Hah, si si si, si opo opo. Oh. Oh. Ya. saku jangkrik nggak boleh. Jadi, boleh bilang jangkrik. I n ini, dibaca ini, Bu. Ibu guru, g anu guru, hey! budi. ibu dibaca di guru, B u ibu i ibu guru, budi di Aduh. ibu guru, di nih. ibu guru, ibu guru, ibu guru, ibu budi. ibu guru, ibu guru, ibu guru, ibu guru, ibu guru, ibu guru, ibu guru, ibu ibu maling maling ya Bapak Loh, ya cari bu guru kakak yang ngelukui Pak guru pak guru bu guru nakal masa bikiniin saya ndak boleh ya Pak ya terus harusnya gimana hahaha <gak> ya, no, kan, ya, kan guru deh kepala sekolah kepala sekolah kepala sekolah iya sekolah. Sekolah. Uh, bu, bu Lusi Iya Bapak sampai oh, Ini ini, nah aku es gampang gampangan. Tadi sambalnya kudunin dua resep yo Nak manten nih menurutku ini gay 5 M ya eh, M, M M M M maksudnya 5 M ya, saman iling-ilingan gini saman, enggak takdirnya buat siapa? Anu ini ya, 5 M ini melumah murep, mancep melebu metu. Hei, tuh tuh, mending orang. Sarat opo, tuh duh duh hey. sarat mungili melumah murep, macet metu metu. Laya kalau masuk, ego. Sudah, sudah, ya. Tuku. Yang 3W kurungan, eh, kurung eh, 3 kurungan, 3W ada apa? 3 kurungan, 3W ada mano? Mano kudih, Mano is apa? Mano gede, Mano, mano. dewe. Tuh, <laughs> Oh nangis nglayung layu Jawa ya, ra apik rondo HATI bingung gawe ya, dhewe bos RONDO lindo sing dirapi wayu wah perlu bengi ora tau diuli lah Terus Pak De ya Hei! Apa Pak? Apa Pak? Goblok! Goblok! jelas belas loh. Semau bergerak ke kerbau. Akan kesuciamu aku. para pahlawan hampir malam di Jogja. Aku ada di Jogja. Ketika, ketika keretaku tiba. Tutu, kereta datang remang-remang cuaca, cuaca sangat tidak mendukung terkejut oh. aku tiba, tiba Apa ya terkejut hatiku kelah Oh ngani Sony kiwi Aduh kelah-lahan iki kembang iso lare ayu uang weda seng ayu seng tak seneng senani loro enak cil enak ati loro ati banget loro. ku wong oh no tutup sampai dikonsumsi arah terus enak terus jangan diminum tidak berdani, boleh iku rusak rogomu nrusak sekabamu rungana para pemuda-pemuda yang ada di sini gempolan dan sekitarnya cinta satu malam Oh indahnya cinta satu malam semampir pagonande hei eh kosek tau ya kona Hei, oh, seks, seks, wih, lalu kena. Wih, lah, lah, kuning neko neko, mereka jadi ngeluh ya, wih, ya, wih, wih, mungkin pelayunin nanti. Nah, kayaknya loh, wih, lah, kuning neko neko, loh, cinta satu malam, mana ini semampir pitu limau, bien salah Insya Allah, sing salas nih, entar dulu, Bu. Insya Allah, eh, ngomonglah, gue upuai so. Gue ah, upuai, cerai so. Tetapi, oh, ah, jadi campur-campur, kayaknya nih, bloknya no emang sama. Ternyata nih, emang, panggang bola gimau. Ya, tak panggang. Kan. Ya, ya, bloknya, eh, salah mood cewek. Lenyapakah baru nggak nih? Nih, kenapa aku gue kupeng. Lenyapakah gue sumpah sumpelan rumah, rumah saku lo puisi kemenegaraan kemerdekaan atau teko, gini, kok gini bos pada malam hari ini kebanggaan tersendiri bagi saya uh, iya karena apa? loh tangga mereka apa? dikasih duit loh kok dikasih duit ditanggapin loh ditekane renekin nih masyarakat jempolan ben Ruko, Nayem Aini. dan Trem hmm. ngono jadi, si Kabeana, yuk bodoh di tungaan. Nih, kan, sakit paringan, rezeki ngangagung, ngang barokah, nganggeng halal. Kenok, kanggu ibadah iba, jangan resani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tetap ari. selam, sambung silaturahmi. Lo nah. bener, <tuk> Kabe, silaturahmi dalang, ngalih aku, awet dewi. Uh -uh. Sin, dan sin, dan saat menembani, Iki kerukunan. Karena iso, rukun, rai pak bakleran. Nih, langkeng ngotot, ente pelimbo. Kaki <tuk> <tuk> rahim <tuk> rahim, <tuk> ngono. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk>